mabar ya disini saya menggunakan hero saber seperti biasa saya menggunakan hero saber ini dan ini lawan kita ini franco jadi saya kalau ambil buff seperti ini ya karena takutnya nanti franco nya datang atau hero sub buff jadi saya ambilnya buff nya buff merah dulu ya oke kita hanya fokus dulu di di level karena kita sebagai hyper ya kita fokus di level dulu jangan dulu terlalu cari kill ya kita fokus di level dulu agar kita tidak ketinggalan level dari lawan makanya saya menggunakan hero saber ini atau hyper saber kita harus eh, fokus di monster hutan dulu ya oke okay, item pertama saya sepatu udah jadi dan saya mengambil ya item kedua itu yang seperti teman-teman lihat tadi oke kita masih di monster hutan oke kita masih fokus fokus terus di monster hutannya dan sini saya mainnya main solo ya teman-teman teman-teman tahu wai parsha aduh ini kenapa wai parsha aduh udah nggak bagus lagi main kalau begini ya oke kenapa lu wai? aduh udah udah kata-kata seperti ini yang yang sabar gak suka ya main kalau udah teman-temannya, buang kata seperti ini pasti, eh, udah gak fokus lagi kita main, tidak saling bantu seperti itu ya, oke ya, saya mati, oke kita hidup kembali ya teman-teman, dan kitanya ambil tartel dan sepertinya lancelotnya juga di sini ya, asal teman-teman tahu kalau sabar sama lancelot-lancelot itu dia lebih eh jago ya aku tuh ambil-ambil. Puff ya situ kita dirusuhkan Kita kill aja dia Oke okay, nice kita sudah Dapat kill yang kedua ya Dari lancelot ini Dan saya juga masih Fokus dengan Level jadi kita harus Fokus di monster hutan Nah satu lagi dari saya Teman-teman eh, Jangan lupa teman-teman dukung dengan channel Saya beri ini eh, Like, comment, dan subscribe dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi ya karena satu subscribe itu berarti banget buat listo saber agar saya semakin bersemangat buat konten lagi kira-kiranya seperti itu teman-teman oke dan sini kita coba ada Frankos ini nice kita langsung langsung kile saja agar ya lawan itu bisa kena mintalah <laughs> kira-kira seperti itu oke okay. nah item kedua jadi kita ambil pedang sabit Oke okay. kita buat pedang sabit ya teman-teman jangan lupa puluh nonton aja channel saya ini semoga kalian yang juga pengguna sabir atau yang sukanya dengan hero sabir ini atau adik-adik Aduh karena stun dengan Eudora Aduh, mati kita oke okay dan sekarang saya percepat aja ya gameplay saya Oke kita sudah hidup kembali dan kita akan menuju di Tartel karena sini sepertinya rame Aduh Tartel sudah ambil kita coba killnya Franco aja nice nice terdapat eh lancelot kita lo kelancelot aja nice Aduh Edo rasanya kenapa aku kabur ya udah ada les itu, oke, okay, tanya tahu pasnya napa ya, oke okay, kita masih bantu eh, exp, eh kolain juga yang mana Leslie tadi, Bismillah, Bismillah ya, semoga kalian menang ya, lawan kalian harus semangat lagi, oke, okay. kita buat item ketiga, B ini item yang paling paling sakit menurut aku kalau menggunakan hero saber yang kita buat BOD ini itu BD, BOD itu penting sekali buat eh, ketika menggunakan hero saber oke okay, kita masih fokus di sini. kita coba edora, kita langsung kill ini oke okay. langsung ulti aja, nggak usah dengan skill-skill satu. usah kita langsung ulti biar odoranya jantungan <laughs> ah ah di ada rumah bisa kabur tuh Franko. sabar jangan asal ulti udah slow aja lu guys main aja gak usah ajarin lah aku juga tahu kalau mau ulti gimana aku tahu. tau gak usah diajarin ya aku tahu maksud kamu tadi itu sabar jangan sama ulti karena ulti itu bisa digunakan ya. saya tidak mau seperti itu oke kita mati nah, kita udah hidup kembali lagi ya. oke teman teman ini game hanya hiburan ya. saya bukan pro player juga tapi saya ini game hanya hiburan dan juga teman teman lagi yang suka dengan gameplay aku ini silahkan di subscribe juga bismillah amin lawan kalian harus semangat juga kalau kalian tuh bisa menang juga ya lawan eh, tim Saber ini menurut aku kalau gue niat lock lu udah mati 18 wah ini silung kayaknya udah oh, salah lock guys salah lock aku salah lock Oke okay. kita harus semangat ya karena lawan ini hypernya Lancelot. Wow Lancelot ini dia rata global. Nice rata ini cowok rata. Oh ada masih Lancelot nice di bawah sudah ada limit Lancelot ini. Ayo ayo Shilong oke okay, biar kita jadi kita buat immortal dulu ya dan saya kalau defense itu menurut aku saya ambil kalau menggunakan hero saber immortal aja ya nggak usah defense-defense lain aku ambil immortal aja tapi nggak tahu lagi kalau teman-teman yang asir hero saber mungkin beda ya kita beda player. playernya jika kalian Oke, eh, Sabir enggak tahu kalian pakai di kalian suka berikan komentar yang di bawah he, HE defense apa yang harus Sabir eh, gunakan yang cocok. Kira-kiranya seperti itu ya, teman-teman. Oke, okay, kita coba di Lord. Nah, kita lihat di Lord ini seperti musuhnya lagi di map mini kosong ya. Ah, adalah Angel Lord sini, guys nah Ini paling saya takut sekali Kalau Lanchelor ini ya teman-teman Kita coba ulti Lanchelor Oh nice Aku ternyata yang dapat All in skill oh. Oke kita dapat Lord Tim kita dapat Lord guys Oke saya nggak hmm, rika ya. Tapi kita harus kesempatan ambil monster-monster hutan ini Ini Defense eh item sabar ini eh, lihat kalian lihat ya darahnya cepat sekali eh full saya tidak Recall ya darahnya full guys hmm. cepat banget darahnya naik guys bro dinap. Oh oh oh oh oh, ini cow gak nyak ngebully tim cow ini. Semangat cow cow, semangat cow. Kita main-main solo ya temennya publik ini. Tapi mereka juga kelihatannya kompak. Kita mainin kompak juga ya. Tak kompak. Ayolah guys, hajar terus. Jangan dikasih kendor, nih kita aja terus ayo Franko, narik apaan Franko, ini Franko kurang hok hok hok hok hok oh. hok, saya tidak maju guys, ya. maaf maaf maaf maaf maaf maaf maaf, Jauh, maaf ya Oke okay. Immortal kita maaf, jadi nih Kita coba bersihkan line sini Nice Kita coba Ambil monster hutan Oke okay, kita ambil monster hutan juga ya di sini. Kita coba hancurkan nih, ah, ayo kita coba kill aja. Ancelot, Ternyata dapat, dapat kill oleh Parsha Ancelotnya. Ah di sini ada Franco. Oke okay, guys, kita mundur dulu. Mundur, mundur, mundur dulu. Kita membersihkan XP dulu ya. Oke, okay, nice. Udah enak, enak. Udah level 15 seperti ini, teman. En lah, capek kalau <laughs> kita comeback. Ah, benar, memang kalau capek udah, udah berjuang mati-matian. Tapi kalau comeback ini, aduh, sial banget tim kalau udah comeback. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, gas, gas, nice, gas, gas as oh, yes. mantap ya kita mati ini guys aduh dikejut oke okay. terhidup kembali ya nice ada Brody mundur dulu hampir saja terkena ulti Brody brodi tuh bisa mati kita oke nanti lanselot juga di sini coba ulti aja lancelot ini hmm nice One shot one kill, lastly, mantap Oke, okay, kita coba Lord aja terus, kita Lord Lord dulu, ayo Hajar terus teman-teman, kita Lord aja dulu Lawan matinya Tiga ini, kita Lord aja dulu ya Oke, okay, terima kasih teman-teman Yang udah bantu nge-lord Kita coba penuh darah dulu ya Biar mabarnya enak nih oke okay, kita tambah juga oke okay. oh bantu-bantu dulu les nih dulu nih kita coba hidup ini mana lawan ini wah ternyata udah rikal coy mereka udah rikal rikal mereka kita coba hajar terus ini kita coba ulti dulu, langsung lo keterlambatan nggak? Nice, mantap! Ayo, ayo, ayo, ayo! N nih, n bisa, bisa nih, bisa, bisa! Ayo, n, n. kita maaf batu sampai bodoh kita. kita maaf partuh, sampai bodoh! Ayo, kita balik dulu, sekarat nih! Oh, minion hancurkan aja, bro! Oi, oi, oi, oi, untung kita, oi, mantap sekali untung kita, guys, untung. Oh, ini baru bilang tim, bro. Mantap, tim publik ini senggol dong, nisto nih. Gendong publik, thank you, teman-teman.